Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi Kholakul mawta walhayata Liadluwakum ayyukum ahsanu amana Asyadu an la ilaha illallah ahdahu la syarikana Wa asyadu anna muhammad rahduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma rabbana ta'ubbal minna Salatana wa siamana Wa ruku'ana wa sujudana wa ku'utana ya Allah Ya rabbal azami Amma ba'dah kita roh wal mukah Para alim para ulama, para asa tigwal Ingkang ingkantang sah kaulo hormatin ulinje, ingkantang sah kaulo mulia akal, wal bil akos tumateng akhi popok kiai hasan mas Ingkang ingkantang sah kaulo ingkang kaulo cakdo ilmu, kuki parokah doa Kematan Stoyo Poro Masayah Poro Mokyai wonten inta tak kedung reja kemudian waktu dalam saat asmok hari nipun sais tuh betengirangi tim kabuloh kangkula pun dipundi nuningjing katan sah klotong api. Kematan Stoyo Poro pengobat pengobatin proco Poro punggawa penggawandin proco kapolrator pemerintah desa desa kedung reja babil akos kematan panjenenganipun nipun popo Adi Purnawan. Selaku Kepala Desa Gedung Reja Soh Sakpunggawa Nipun Bapak Zadis, Bapak Kadis, Bapak Katolakimri Bapak Ketua PPD Bapak Kaur, Bapak Kaum Bapak RW, Bapak RT Wadhaning Gedung Reja Ingkatan Saklur Matinu Ninji Ingkatan Saklur Matinu Ninji Ingkatan Saklur kepada Panjeringan Nipun Bapak Rusmanto Selaku Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Ingkatan Saklur Matinu Ninji Ingkatan Saklur Matinu Ninji Ingkatan Saklur Sohibul bait Ingkatan Saklur Matinu Saking Allah Allahyarham bahasa Tiwiar ya, raham, wirya, kalian bahasa Salim kamu Kimu mawon, beriah saking almarhum bahasa Tiwir Wirya kalian bahasa Salim tansah kepergian sehat panjang Yosua, Yosua ika manfrat, ingkang tae tansah tipun tetepakan imane, tipun tetepakan islame, tipun tambah ihksane, Amin leluhuma. Keluarga Besar Tan Surya Ulama Ranting Kedung reca Yang Kanta Wabil Akos Demata Muslimat Ugi Fatayat Nang Ulama wonten iranting Ranting Kedung kata Kanta Asaklu Hormati Nungin Cingkang Ugi GP Ansor Rencang Pemuda Banser Ugi Ikatan Pemuda Pemudi Saking Ibnu IPPNU Ugi adik-adik kita yang Alhamdulillah menikondari Berprestasi Adik-adik Sekalian konco yang ngencang badai derek lomba macopat muki mugi hasil maklosita dipun paringi juara dipun paringi ingkang paling saik saking pun Allah kulo dumateng keluarga besar guru PPBK nggih mugi-mugi mawon dewan guru wonten ing kabar kabarana ilmu ingkang manfaat ilmu ingkang barokah Rizky ingkang beto maslahah, kandus ya warga masyarakat ketua jamin lalu huma. undangan muslimin muslimat, santriwan santriwati, tumbluwan tumbluwati, bakakumba putri, sing prawan perawan dan cepet untuk suami, sing cokok-cokok dan cepet orapi, sing duda randam muka-muka dan ulih kanti, sing tua-tua muka-muka pada cepet. Dapat entuk rezeki Dan enggal lo tidak haji Amin Allahumma Amin Anon saya ngapengpen Mbak Kiai Orota Niki Mejani Tipun mawon Ternyata Niki panggungnya pating kerembut para tamundangan setoyok muslimin muslimat hadirin hadirat rahimah kemommah salu'ala nabi muhammad kustiawa ngendika akan innal ilsanak huli'u halu'a sesungguhnya pada dasarnya menungsan niki makhluk ingkang ngeluh diparingi panas dersula diparingi hutan yang dersula kini nanti pari hutan karo panas ngarani jari hutan ketek sembarangan banget termasuk kula mangkin niki rati ngeluh amarki kula tuki waktu mreki jam 2 kirang seperempat karena perjanjian kula naik jam 2 malah cantik jantiko kirang seperempat nambih munggah ngeluhi kula adalah kula kebiasaan nek ngosonten ni Kulau nyewun munggah kasik sepatu sebutan kebiasaan lewati waktu sholat asar. Anamung bareng kulau tugi meriki Sumerep adik api makin niki moco mocopat nembang jawi nego, kulau ngerentes mrepes mili Sajane sih biasa biasa mawon. Cuma kok Kulau sumerep berarti anak-anak kita dan kedung Alhamdulillah tesi sangat terjaga baik dari keseniannya bahkan dari prestasinya saya minta tepuk tangan dulu dong buat Ade Abi Matur nambalan sanget niki kulo sangoni oh sangoni sene iki nggih mboten nopo, -nopo. <tuk> Tapi sing joget mboten usah diparingi amarki malah sing joget niku sing bayari loh Seng, hmm. Niki si api Oh nge, sekedar. Niki nge-ati-api nge-janggi sangu lomba Nge-mugi-mugi Diparingi juara tepuk tangan nge-ati-api Niki titip nge-kancane sing kebang Mik <laughs> sing kebang <pengnik> diparingi <laughs> Karena maaf bu Nung sewo sangat Termasuk makin Niki naring Ngan nge jangan dipandang sebelah mata bu Perlu mental yang kuat maju, maju mohon. Niku perlu mental, saes tuh. Maka makin niki klo sembara, klo ambil hikmahnya adalah konten seni niku verni warni sangat seni. Mungkin ada yang bilang lama minta nari narian temen non saya hubung Ada orang yang dipunpari pari ucat oleh Gustaloni niku maaf tuli, boten sakit mendengar. Maaf tepuk tangannya Wong tuli, niku boten prok prok prok boten. Tapi tepuk tangannya Wong tuli nyetening artinya apa? bahwa tari seni makin ini saya paring pirso kali buatan sakit mirang suara buatan sakit mirang musik bahwa ternyata tengah alam dunya ini berribu-ribu nikmat dan rohmat saking arsani Gusti Allah bakal yang tuli saja kepingin sangat meriksani indahnya ngalam dunya simbotan sakit meriksani mohon sampai dipun ciptaakan Al-Quran ingkang menganggai khusus tandanya Supados nopo kita sesar dengan urib alam dunya barang-barang ibadah dengan ujian masing-masing setiap menungso maka luar biasa ini kami keluarga saking Allah yarham almarhum Mbah Sati Kalian Mbah Salim Saat keturunannya pun Senang sangat kalian namanya Bab seni Kalian anak-anak kita Betul-betul terhindar dari degradasi moral Yang ini tetap berprestasi Di bidang keahliannya masing-masing Tepuk tangan dulu dong Buat keluarga Bapak Sarjono Lalu Pak Sarjono makin lagi sing mimpin joget oya oh, tari tari Yang sudah berganti kostum Sepertinya <g> angge <pozwala> Pak sarjono yang kumisnya jelanpir kayak <g��is> tambang dadung sapi <G Bourbon> karena anak-anak muda niki penerus bangsa bahkan khol adalah salah satu sindiran keras bagi kita tesi urip dan tesi ambekan anu niki ambekan kabe kan kita niki disindir bahwa ternyata beliau mbah sadi sekalian mpun wantan ing alam barzah piayinengpun botan wantan mawon tesi sakit botom manfaat kan gesedoyo sing tesi suken anak-anak kita dipuntampilah tampilakan temeriki bukan pamer tapi memberi pirso bahwa ternyata singtong cita yang fashion week seniki kalah dengan anak-anak kita yang punya prestasi luar biasa katus api dan rencang-rencangnya bahwa ternyata pendidikan masjid musola adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang anak yang namanya bocah biasa manggenteng masjid bocah biasa ngaji tang musola akhlaknya niku tertata dari segi berpakaianlah. Dari segi baju saja namanya santri mesti dideleng pun rasane adem sampai maaf sak preman premane preman awaki kebut tato lengan tangan tatone gambar tekek lengan kiri tatone gambar kadal dadane tatone gambar sapi wetenge tato gambar bayar ngisor weteng gambare tato ular ndasenang ngisor klokke klokke <laughs> jenengan guyung goyo apa? Macem-macem. <tik> Sekalipun awake kebetah to, mumpung kadung dan terlanjur dia berkubang teng dinten-dinten maksiat, ning sekaligus kalau maringi hidayah, piye mbak mlebet masjid mesti pakaiannya menyesuaikan. Minimal pakai celana panjang, pakai kemeja inilah yang kalau maksud bahwa hal ini mengingatkan bahwa mari orang tua sambil didik putra putrine kita mengalahkan gaya-gaya model citayam Fashion Week wingi, ngapun kan? citayam Fashion Week ini sempat viral kalau paring perusahaan lari-lari yang putus sekolah berlenggak-lenggok layaknya model internasional jane niatnya saya awal mula ini promosi UMKM produk dalam negeri cuma cara promosinya yang salah buca waktu nanggung kelewat batas kurangan bahan sampai di gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol tonjol-tonjol dua wudel di sogi maat udara rok mini rok pacet non sebuah belikan buring nyerempet silip mburi belikan ngarep jerempet silip ngarep gue pada numpak motor metatap. SMS akhire maksili temletek setitik. Gone berpakaian kalah kalau buah. Buah seniki padat padha klambenan. Nek pasar buah apel klambenan, bir klambenan, jeruk klambenan. nanti iki kuwi lebeten gene kedung reja. Kurus anak ketewel pada jaketan. Berarti ketewel yang kedengruja, kedengerja pada beriman. Selain ngerti aturan, ngerti batasan, ngerti syariat, pirso aurat sehingga ketewe wong wadon pada dibungkus nanggone kedu reja nisim teng cita yang fashion week ketewe lewong wadun malora pada dibrongsong betul namun cah wadunnya sampai kemarin teng cita yang fashion week bisa dibubarkan teng pemerintah ditemukan sana anak laki-lakinya berpakaian seperti anak perempuan lenggak lenggok lengture terus kayak bandeng presto. setulang lunak abetan mereka. muncullah kaum kaum pipit maaf LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. niki isu umum yang memang ternyata hampir anak-anak yang tercinta yang fashion gune bocah lanang nggunang goris kejawan Sampai muncul kaum LGBT, ku penyakit maaf lesbian, wong wadon, temenan karo wadon. Tentang cita yang week ditemukan maligai bocah lanang, temen karo bocah lanang, dinantilah pentung-pentungan. Loh, ini bukan penyakit baru, memang dari zamannya Nabi Lut Ali Salang, kaumnya Nabi Lut, wong lanang temenan karo wong lanang. Tapi kan azabnya pada zamannya Nabi Lut Aku langsung saking arsani gusti Allah Allah langsung menurunkan Batu kerikil panas Untuk menghukum orang-orang yang punya Penyakit seksual menyimpan Kalau di zaman kita sekarang ini Nanti anak bocah lanang, karo bocah lanang Tapi derajat kita manusia lebih asor ketimbang hewan Hewan saja bisa Mbedakanan di lanang di wadon Contohnya pitik lagi nah, mau nonton ceritanya nah, pitik jago teman, karena pitik jago justru sifat, sifat dasar nanduri nih kewan jago ketemu jago kan tarung, betul? jago ketemu jago tarung dalam rangka menunjukkan me me mengetokkan jago tarung ngerot jago dalam rangka membuktikan kecentelmenanya, kecantanannya, kelanangannya berarti nek nikah nek yang wong lanang temenang karo wong lanang berajak kita manusia lewe asor ketimbang hewan selanggernanti jago ketemu jago malah demen rongi likur endok larang regane Pintasan gedung rencan dok sekilo, telung puluh lima? Jangan jangan anak jago ke temen garu jago <mik> maka hantu hari ini niat dari keluarga besar saking Pak Sarjono kalian Pak. Pak Darsono, mengenakan khol ini yang pertama. Sampun kula bahas tentang bagaimana kula pada soal yang tiang sepuh. Mari jaga putra-putri kita, Tenggene zaman modernisasi, nyekel HP sangat-sangat pengaruh kali karakter anak. Maka Kh itu pun salah satu bentuk dari birul Walida ini, anak ingkan sakit bagusgus sih karo tua. Mula nek cita-cita kita sebagai orang tua punya anak yang birrul walida ini, maka kata Umar bin Khotob, nek wong tua, duit kepingin anak sing apik, maka wong tua sing ngapikit disit anak Ketika wong tua kepingin duit anak sing pisang bagus si wong tua, ya wong tua ini disit sing bagus si anak Lo sebelah kanan. Assalamualaikum. Ngesoret <Song> <Nisori> pelem halo. Iya <Song> <Song> masih sadar. <Song> Alhamdulillah. Ketuman snake nopo pembuatan? petuman ya Allah luar biasa kalau tampirin Pak Darsono siap terima kasih paham banget adalah adalah ngepel keringat langsung diparingi lapel matur Pak Darsono. lanjut malik eh ngomong-ngomong sampai -ngomong, sampai jam berapa ini jam jam 5 sore enggak jam teluk kurang seberapa Mau jam lima sore, menjalan <sukur> ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan <tik> <tik> sampai pun cawan obatnya nonton satu kali pun nopal loh, Bu Tuh, dengan tiang sepuh, pernah tukaran kali putrane napa obatnya? Sering, jujur banget yang sepuh meriki. Niku bisa nih sering tukaran, <tik> maaf maaf nih. Kira-kira sing angil bocah apa sing ayel sing tua? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Kalau begini udah nggak jujur, agak <tuh> nanti salah soalnya. Kiai kulo nanti kaken mulang bocah, karo mulang Wong tua, kalo lebih angil mulang Wong tua, <tuh> <tuh> Pak lurah orang bisa ngomong betul soalnya turungi cipinya. <tuh> Mamia ya, Balura, pantesan dari tadi Balura cuma mendel mawar. Ya bagaimana lagi? Bapak bokeh, okay, minta ngatakan awal lah, Pak Lura, kata rembayari Aura Iki. Mulang bocah, karo mulang wong tua. Gue lebih angil mulang, wong tua. Soalnya maaf, entute teh bocah. Kalau entute teh wong tua, Gue mau beda. entute teh bocah, Moni saru. entute teh bocah, moni nih. Moni saru, raseng aja bocah kepentut nang tapi bingungnya tip. terus, Semur sembarangan. Hmm, ngentut ngarep wong tua saru ngentutnya mwoneh saru <tasi> tapi giliran ibune brad brad brad brad ngarepe kocah ibune ngone matur Ora papa wis tua ike ayo <tasi> <tasi> ayo ngaku apura ngaku apura Nah, dati wong tua pun jangan arogan Tuwe wis mateng, wis lairna, wis nyukupi rezeki. Anak dibentuk harus seperti ini. Nek ora cocok, wong tua seneng langsung disekat mat anak durhaka. loh, bentar dulu, jangan langsung ada status begitu tentang anak kita. Wong tua kepingin tue anak sing bagus si wong tua, ya wong tuane disit sing kudu bagus si anak. Anak niku adalah peniru yang handal. Ketika orang tuanya ngaji mesti putra putri santri. Ketika tiang sepoy seneng seni, Mas Abi macapatnya pinter. Negeri kan karena peniru yang handal, anak niku akan betul-betul nyontoh figur ayah, figur ibu di dalam diri anak. Pramilo Umar pilhotop ngendigaken, wong tua, wajib memberikan nafakoh ingkang bersih, halal, toyib, dan cukup kaliputa putrine. Bu. Assalamualaikum Sebelah kiri ngajinnya Sampai jam 5 sore kuat Jam 5 sore kuat Bapak sanggup Bapaknya sanggup dibunuh kuat Kalo melu-melu Namsi-namsi dewek-dewek Bu Haram itu Dibagi dua Ada haram li radihi, Ada haram li huirihi haram li datihi, niku haram dari zatnya soko asale contoh maaf, daging babi daging anjing minuman beralkohol niku namanya haram saking zatnya tapi onten sing diwastani haram li ya niku haram dari faktor eksternal dari faktor luar contoh daging sapi niku halal kaget kita umat muslim tapi ngomong tuku daging sapi duitnya dari duit nyolong Maka daging sapi ini jadi haram untuk kita konsumsi Jangan main-main kalibat rezeki Jangan hanya karena golet akeh jur menghalalkan segala cara Padahal halal harumnya satu rezeki Sangat mempengaruhi sifat, karakter Bahkan kepribadian bagi seorang anak Jangankan kita yang awam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kepingin kagungan putra saya, Kanjeng Nabi menikuti rakat puasa 4.000 tingtan. Yang ini sami kali kita, Yo, sahur, ya buka. Cuma benteng nih, ketika kanjeng Nabi kepingin kagungan putra saya, Jenabi puasa kawan dosa sementara kanjeng Nabi pisah ranjang kali saya khotijah. Dan diantara salah satu hari, ketika puasa kawan dosa Kustal malaikat Jibril supaya mundut mundur daharan dari sorga, yang daharan dari sorga ini ingin menutup kpuasannya kanjene nabi tentang salah satu galititen. Maka setelah puasa kalau dosone selesai, kanjene nabi kepanggih malik kali karwane pun gih Sayyidah sayita jur sayita hamil melahirkan seorang bayi perempuan gipun mereka Sayyidah Fatimah yang amat sangat masyhur terkenal Sayyidah Fatimah putri ini pun nabi cantiknya luar biasa jangankan wong lanang wong wadon ketemu Sayyidah Fatimah niku ku sampai insecure <tik> <tik> insecure ini minder bu oke karena ternyata putri ini pun kanji nabi pun menikah Sayyidah Fatimah Niku buat mau cantik aku tapi cantik intelektual apalan daya, apalan niku kuat, cerdas karena apa? kayaknya nabi ditanya maksum bersih dari dosa kepingin putra saya mau tirakat berarti kan kita mau kudus nang tirakat mau kepingin putra saya ibunya tirakati luar biasa No kembali bapak-bapak ke dung Pulang nang kedurun sampai kiren-kiren khat be kalau langkasim babar beberapa, eh jangan salah, semakin kasar kapal tangannya, semakin ireng kulite, justru tanda bersih rezeki menunggu satu mau bapak kinti nanti nasira kagut sikil kagut sikil kagut sikil memegang panting karyat tulang setengah mati apa tuh tirakat tirakat jenengan bu wawatun adalah makhluk Tuhan yang paling sibuk nang alam dunia nih. sibuk yang ngungkuli presiden, cerdas yang ngungkuli insinyur bayangkan kawit isuk nanti isuk maning disini pegawaiyaaan toh ulang, ulang, ulang, ulang dari subuh ke subuh lagi Seneng ibu rumah tangga nikus sini pegawaian. Acak kuku pentakan nizar berung tak tok tak tok. Kenapa paling sibuk bayangkan seorang ibu rumah tangga setahun anaknya papat. Ikut e cengat marmut mood. Gumune ya kegereng gendong singgede. Sing cilik digen nang arepe karo ngemping. Bisa kok sikile karo ngepel lantai, kasruk, kasruk, kasuk. Tangane kro ra jenjang bawang. Masyaallah. Kawit pas subuh, dekat gek umang openi bocah asa-asa we -asa grabe ngubataken besak kolam bareng kesel saya bengi begelem melumah. Maka menurut seorang ibu rumah tangga disilet orang kerasa lara babaran nanti pingrolas kita dati wongkabe rangkasin dati cempe babaran <tuk> kan tarananya apa bu? menurut seorang ibu rumah tangga babaran orang kerasa lara karena yang paling sakit menurut seorang ibu rumah tangga ketika dibentak teng anaknya oke okay, nih, eh hati nanti disentak ngang anak dina rasa kiamat langit Arab runtuh gondok-gondok kedene -gondok sekelapan yang telak keneh harap nangis barang nanti metulue. Eh. gara-gara napa jenet yang es di serang ibu rumah tangga atau menengis titelnya statusnya randa anora kuat bedi kuat kuat na, kelapa tinter retel pete bisa gawar berasakan di kuat kesan dan meledek Kau tak kira jenis seorang ibu masya Allah makhluk Tuhan yang begitu uniknya luar biasa. Mulanya disiletorak larasara beberapa orang larasalara paling sakit ngetip bentak nang anaket. Uga terdipentak beko. Dok ngana ring warung ya, mama direwangi masa tukulombok kering warung bocah semur nambah bentak maning. Untukku kemiri, sih, gitu. Kelapa, peta sanggah. Eh, tak lepas, penta. Anak bocah, kenekai. Weh, mangkat tak boleh bocah. Eh, enggak, tercium. Penta tuh, pulang. Boleh semur ribu, eh. Pwede ka kentak tagna luar biasa sa mga working ya kaling. Yung anak, tayo ng water, Orang rumang sani, kwangon na ito si pocha. Sangangulan sa pulutin ang pating apa ng pas ng. Mapaman ang pasmatang ay kuha king hitam, ng jerawat macem Halong rambutan, orang sa rambutan. Tengah bungin jaluk kegelapan, nom. Isuk-isuk jaluk cacan pentol. Berotak lahir-lahir nama lamat kayak kue. Orang rumah sani, apa mana yakin matangnya kue bulan tua? Turu miring ora kepenak Melumah Meluma, rasa nepo ke. Kemure, pora dati. Langgar matang, turu karo kemure. Mereka sore kututi dingin. Pamanimu tuh akibat para neko yang ngeten yang angel, nggak semu kegedean. Neng mau ngeten sepureta melarang mamu gonetakon ismatua kauurung. Li kumpul diwastani Riyad, bu. Bu, ya. Wong meden kuwi wis diwastani ya, tirakat. Maka jangan sampai jenengan gonet tirakat dirusak hanya gara-gara gonet -gara rezeki haram nggo nyukupi kebutuhan anak. Jangan sampai selama opo tirakate bisarwane nyawa kok. nah nanti bapaknya kerja nyambut gawe menghalalkan segala cara, maka tengene kita buniyah dipunceritakan biasa mali sayidin abu bakar ada manusia meninggal dunia wafat, sedo alias mo mati modar bareng sedo nikumayit dirumah dikaimayit jaman senigi ditusi, diulesi, dikain kafani, di tali pitu, naka nakasuraga tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam kasuraga ke nikumayit arap disolati Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar menawarkan diri kepingin nyolati niku jenazah. Nekira ada unik niku, karena Sayyidina Abu Bakar nanti makan kepingin nyolati niku jenazah. Ternyata si jenazahnya bukan sembarangan orang ternyata si jenazah adalah rikalah ulipi Ali ibadah sholat gak ketinggalan senang maca Al-Quran saya Sayyidina bubakar kepingin nyolatin ikut jenazah ketika Sayyidina bubakar nembetak beratul ikhram ujuk-ucuk matakan anak ula teka anak ula? anak ula? ula teka dumadake ula nini langsung nyokot anuknya anuk Oh tenang tenang, saya tidak akan cerita vulgar Bu. tapi ini memang keterangannya tentang kitab bumiya begitu. manuk terlalu kasar. Selain manuk, kenapa cara meridik. Burung apa ah, burungan bahasa Indonesia? Ah, klakson motor. Klakson motor si suarane buanter kan monine totot. Lasi cilik monine. Nah. cuma kulahat nyampe nanya nyurat tegel, <SILENCIO> jadi kalau wakil ageng tengjengan, sing pinter, klaksonnya mon ini kotor, sing cilik mon ini enggak, jadi antara manuk kali klakson tit mon ini, sementara lewi sopan ngecap manuk, terus ngecapin manuk mawang ya punggih, <SILENCIO> barang sagi pinapu pakar tak bertunuh kaum nolatin ikut jenazah, anak ula teka ula ini langsung nyokot manuk ke mayit. Sayyidina Abu Bakar kaget langsung ambil pedangnya, pedangnya dihunuskan kanggeman ke ula. Ketika ula nerbit dipateni, ternyata ula bisa ngomong kayak menungsa. Assalamualaikum, Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam, Subhanallah laula. bisa ngomong kayak menungsa, nggih? kalau kau lagi ula tutus sembarang ula, kau lagi ula utus Tolong, kau harus pateni berkoneksi namun saktirma, koloniki utusan nikusnya Allah, akhirnya pedangnya dikembalikan ke tempat semula. Sayatin aku bakar ngobrol karena ulat bimaud. Dahula, aku jalu ngapura banget sampai mikar takwatini. Sampai gue aneh. Nada katakan nyokot manuk. Kenapa singti cocot utu cemple? Nangapa utu watenge? Nangapa utu gulune? Kok mau beli beli Emang iki mayit manuke salah apa kalau sampean? si Allah nggih ngga, saya pindah bubakar ini, ini manok tutus, barang manok, ini manok, yang orang anak matanya lo dihutus oleh Gus, memang iki mayit rikalah uripe alih ibadah, shalat tidak ketinggalan, senang macal Qur'an tapi, ini mayit rikalah uripe, nek pipis, wawike, ora ora bersih, ora cengbok <guluh> orang bersih, orang-orang cewok, ini aku makna, nek orang bersih, anu wis wawik, tapi orang pati bersih, tapi nek orang cewok, kurang nana niatan wawik babar pelotas, yus arti nah <guluh> <guluh> <guluh> anak mayat, manu keti cokot gara-gara wawik, orang bersih apa sesederhana itu. Uh, ini bukan sepele ini. Ini penting ini. muta Allah itu cinta kepada manusia yang bertaubat dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian hati, kesucian rezeki, apalagi kesucian badan, Untuk melakoni syariat, kutuk arti bathoharo. Untuk lakon yang hebat, aku Bersuci, maka tiang kum dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Maaf, pipis posisi nih, konkarondodok, konkaron, tong, kerongkong pertama secara kesehatan. Wong pipis ma posisi nih, niku posisi ikang ngedalakan penyakit lewat metu nih, banyak urin. Terus posisi nih, niku posisi sing bener. Lajil yang kedua supaya yang kakung pipise kon karo ngadek kon karo dodok niku supaya pipise ora soar sawer nih nyatanya praktek di lapangan tidak seperti itu <tik> <tik> Ake wong lanang pada itu mehna lebih simpel ketimbang wong adon oke wong lanang gone pipis pada sembarangan gane pipis karo ngadek malah kadang dicempet nawi teranggu <tik> supir sopir truk kembarangan tak mau ngerti WC umum kata pom bensin kata res area tirang-tirang gede-gede nih mbak Yarongi ngubik kok malah supir truk gebelet pipis makmung dicempet naban roda truk berarti kan malah orang awik babar belas berarti mau diobat tak bitna tok eh si mandan mending diobat tak bitna lah kadang-kadang kalau di Injilan surat-surat maksudnya apa? Kaya, kaya, kaya. Ibu netuskan tika, hah? Berarti mumpuni weru? <tik> saya ini musafir tiap hari perjalanan pengajian saya tiga lokasi tiap tinter pagi sore malam maka perjalanan saya ngaji nikut di atas 100 kilometer tiap tinter. Nikulong dina kloneng dereng mangasuleng rio bagasan, kawitnya ngikutang pekalungan nginep duki pagi kemarin teng tegal, sekin teng teng tegal pagi wau duki ngereo subuh persubuh campak jam papat tekan arep makan tur kemutan sarap ajar ngasar tekan tni ajar ngasar, persolat sholat aja ajar ngasar subuh kemutane aja campak jam papat ngasar campak jam supu subuh, arep supu subuh Uh, bersolat subuh terus nembes sakit makan dilam terus berani kuip dilamai bersolat subuh saranan urusan rezeki ditotol pitik hahaha <tele> <tele> nih waktu ini setidak kudu betok maning pagi mau itu mau sekarang rena saking mau sekarang rena pindah mantan merigi saking merigi pindah klo. teng sumbang banyumas ya tinten begitu menandainya saking paham yang udah pernah jalan <t> <tele> pula justru yang diprotes kalau lanang-lanang naik pipi saja pene sembarangan ngotor-ngotori mataku jenengan barang yang mau wadon naik lagi tindakan kalau bapak keku nganti bapak ke pipi sembarangan cecek sing pantra sekamburi soalnya kaya ikhlo apa Ibnu Mukti tiktik pesen lakim langi Jogjakarta kaya ikhlo tiktik pesen nganti wong lanang pipi sembarangan sing pipi sembarangan sing kakung sing kotor siwadun Tekulang tekulang ghe <laughs> nganti wong lanang pipi sembarangan mat, sing pipi sembarangan sing kakung sing kotor si wadon jadi kepengen deput aku disoleh-soleh lah kok bisa gemes banget ya aku selesai <tuh> ya, anu nini nem. wong lanang pipisnya sembarangan berarti kan gak wawik bu laku campur kalian jenengan berarti kan nek sing pipis sembarangan sing lanang kan sing kotor si wadon. jeren ini kepengen diputa putih soli soli secara bab kebersihan badan pun kudu dijaga mulai nanti anak mayit manuk di cokot ulah padahal dikala urib aling ibadah gara-gara wawikorat bersih secara toharuh kita kan betul-betul jaga kebersihan maka secara tasawufnya anak mayit menunggu di cokot ulah menggara-gara pipisnya wawikorat bersih secara filosofi ah, wong ibadah tapi kan rezekinya kotor sholat si sholat tapi sudah rentenir kan ku jenengi wawi kaya ora ber manuke di cokok Udah. sholat si sholat lima waktu ketinggalan tapi marim sawan api ngigalangan pacul yang patok dimilang kasih muru patoknya di jejak sawetan gini nyutin di darah kaya ngambang ini anak mongkini kaya ibu? oke okay. mangkat lah bawa bonga. Nikut cengengewali keora ber, mano ke dicokol, sholat si sholat, lima meter ketinggalan tapi jadi petani curang, kuna basna pete petesi pendul tebas tebas sena, lamun si lamun pendule jadi pete kemanan, cengeng pendul tua sak titik, heurung tua malaysia pendul kuda nak sak titik ngobrol kape, pula masih pentil tebas tebas sena, lamun si lamun pentile pentilnya siapa namun si lamun pentilnya jadi pelam temenan, jenisnya pelam tua titik kalau diberong pangan codot barangnya si pentil nurung keton ditebas ku jenisnya mangan barang syubhad remang-remang halal lorak haromora. mora jenisnya wawih kayak ora ber manu kayak dicotot digaji na masyarakat dipilih na masyarakat masyarakat, keneng, Ketika kita masyarakat kritis boleh, tapi kritis yang logis. Pak orang langsung pucet. Kalau pernah ngaji niku membuli, ataupun menyudutkan, ataupun menyalahkan pemerintah, no. Tapi justru kalau niku ngajak, mari kita masyarakat cari solusi. Kayak contoh, kadang kita minta solusi sama pemerintah, jawabannya kurang memuaskan. Untuk pemerintah, pria ya, kita neng kok lombok larang banget. pa maneh pejabatnya jawab, ya, padanan dulu lombok nang nahu mahanah. Kan nggak solutif namanya. Tak maning Pak Pemerintah, ken dok helaarang kepria apa siapa? Yang aneh ngedok jalan jalan ngomong makanya lah, besok nyong salah suwe. Memang BBM naik bukan kehendak pemerintah. Memang uh, dari peraturan global dunia ini seperti itu. Ya kita tidak menyalahkan, cuma kita cari solusi. Ipin nek pancen kok BBM munda? Ya gajilah masyarakat burung yang lu muda, kumpah amak niku bu? petani itu desa niku susah luar biasa iiii tuku pupuk, baikku dua kartu tani Kartuku arah tuku pertalit, kutu nganggu aplikasi iiii memang ketunya dimudahkan setiap pemerintah, ngunin melayani masyarakat pakai aplikasi tuku bensin nganggu aplikasi, Bayar listrik nganggu aplikasi mengkuatir boleh jodoh ngago aplikasi mana di download pemerintah pemerintahiku kepingin masyarakat itu seperti ya Jepang lah Amerika eh singkirane bisa majulah pemikiran dan kehidupan sehari-hari tapi kan bisa kita seperti ini protes karena belum siap untuk setiap kita ke masyarakat dusungnya gua aplikasi, maka pentingnya dari pemerintah desa memberikan sosialisasi kepada masyarakat, melayani dengan baik ke masyarakat, yo ya tanggung jawab Pak Lurah serba salah Pak Lurah. Kemuning Lurah, anak jalan posok Sinti Salana Lurae, eh. anak Umar reot, Sinti Salana Lurae, eh. anak bansos kurang tepat sasaran Sinti Salana Lurae, eh. nanti dengan rada Babaran, tanggung jawab Lurae. Eh. Maksudnya tanggung jawab di keluar rumah sakit kayak gue, Jusartina. <laughs> <laughs> Akan mau nolong saya bu, uh, dengan adanya BBM naik, yo kita berdoa saran-saran. Kita nggone ikhtiar teng desa, goni tadi petani, tadi pedagang. Muka-muka jangan sampai goyah iman takwanya. jangan sampai gara-gara BBM mundak, Kita pikirannya kalang kabut. Sejak kita imaneko ya menghalalkan segala cara mudah-mudahan walaupun BBM naik, tetap bisa tuku kantir rezeki barokah, warga sing diangib batal, ibadah, ibadah sing istiqomah, amin Allahumma. amin huma. kan subsidi hilang sedikit ya Bu, subsidi-nya dihapus dan diganti dengan bansos 6000-an. Ya krumu-krumu sing nyo- nyora ngampoi, beboh-nampoi ya ngeroi- ngeroi barang-barang. <laughs> sing nampoi ya, ada yang haknya sendiri diganti kali Bansos juga menikmati Lepatnya ini Pak Jokowi menjelaskan Kok aku malah mikir ya, subsidi ini diilangkan Kok malah diganti Bansos Berarti kan sama halnya dengan menciptakan masyarakat sing menten ngenteni barang pahlawan ya? <San> <San> Ibu ini? <nge? San> malah justru maaf-maaf jiwa-jiwa jiwa-jiwa mententei -jiwa penggerepan saking Mong akan saking pemerintah ya memang pemerintah solusinya begitu Bu subsidine hilang diganti dengan bansos tapi secara tidak langsung kan mencetak generasi dan jiwa-jiwa ngenten-ngenteni kadar 6600 sewu tawane beras sekandi gunungngan nanti tokan kon tombmbok sari Ibu kan lucu banget, ini terserang nyong yang udah ngacung, ada yang lebih. Ibu nih matra, mau pun nih terus tak ganti ringan. Makanya non sewu, kita masyarakat dong, kakak kenal pemerintah kita, para pemimpin kita, para umarok kita dijadikan pemimpin ingkang adil pemimpin ingkang bijaksana dijauhkan dari sifat rolling dan mudah-mudahan dados pemimpin ingkang makmur ke Indonesia rumah kalau ngomong, gampang selenopo, aweh contoh mudah tapi jadi contoh itu yang susah ulang tekulang, tekulang zaman sedikit Awet contoh gampang tapi jadi contoh kuising susah alias angel. Soalnya Wong pinter dorong mesti bener, Wong bener dorong mesti pinter. Tapi nekat bos niki anak-anak jaman zaman Eh esman dan mending ora pake ya pinter tapi bener. Ketibaan jadi uang pinter tapi keblinger Tek, Ulang kayak ke, main sampai ngerap bingung muter-muter Gage-gage, -muter. Yusarti nangkir uangnya Goyangan-goyangan, <laughs> orang anak Yusarti naikin-iknik, nangkir gini Oh, kan Maaf nih, ngakuin tenang Legi-leginya tenang, uang pinter, duruh mesti benar Uang benar, duruh mesti pinter tapi untuk sementara, esih mangan mending ora patiya pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger. Maaf nun Wasari'u Wasariotu faqtuu aytihum. Jenenge pencuri lanang, pencuri waton wajib tangan keduanya harus dipotong nyolong util nyopet ngerampok mengambil hak orang lain baik sektik ataupun akeh tetep niku perbuatan dos perbuatan dos wong bodoh kok nyolong paling paling nyolong ayam ujung ujungnya wong bodoh nyolong paling nyolong pitik kebuki warga laporan polisi dihukum pidana wis bu tapi nek wong pinter kok keblinger Jari ngerti hukum, jari ngerti tatanan negara, jari ngerti agama Pejabat intelektual pinter kok nanti nyolong Dampak yang rusak negara ngancurakan bangsa Indonesia <tuh> Bangga kita tetiwa gedung reja jenengan petani, pedagang, kulipangan, tukang matung, tukang tandur, ajak cilik ngati Itu bukan pekerjaan nista Lambali sepina maling menikup pedagang petani kulit bangunan tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat gue jenenge nista kita bangga dari orang kedung berdiri di kaki sendiri geleng kudanan kepanasan yang nge-gerak justru nge banting tulang setengah mati PPPK ini ki kangge pengangkatan guru karena memang buat nonton PNS saat ini hari ini pun syukuran tetap akan santuran saking senengnya diparingi nikmat dari seorang guru karena mampu berdiri di kaki sendiri ngolet ngiluangnya ngiluang, luar biasa kuliah dan pirang-pirang tapi golek pekerjaan zaman saat susah persaingan begitu ketat ribuan orang kepingin di PNS KB saat ini dihapus diganti PPK ya ush apa baik mari kita bersyukur atas saat ini kita diparingi urip di pari rejeki, ini rejeki sih luar biasa eh si sakit ambekan si kayip-kayip, orang main dadaknya keleksak lah, mana kayip-kayip si kayip-kayip, orang-orang dewek banget, orang-orang lainnya barang. loh, apa udah rejeki? rejeki ini rohmatik gusti maka mari kita berusaha berbuat yang terbaik di bidang kita masing-masing yang jadi lurah lurah yang baik yang jadi DPR Jangan sampai korupsi, itu saja pesan kami. Wis, stop. Sampai petok, ya? pamitan ngitan Bali. <laughs> begitu tak lagi jam 5 ya. eh <laughs> <hari> si suwe. Kan sampai jam 5 sore kan? Oh sehingga jam terlalu kurang seberapa, mau jam 5 sore aku tidak bisa membayangkan 16 dewannya kayak ngapa <tuh> Boten maksudnya, amal pahalanya Allahumma Allahumma amin akhir cerita apa mau ya? oh ya manuk dicokot gara-gara oh, ya. <tuh. tuh> ke ora ber Tadi pedagang sholat si sholat, lima waktu gak ketinggalan. Eh, mulai tadi pedagang curang, nimbang barang sekilo, kudu nih sepuluh ons, tapi sangang ons. Kan itu yang namanya warikiora bersih. Manu dicokot, Udah. sholat si sholat, lima waktu ketinggalan. Eh, tadi pedagang curang, kulak yang aslinya wolong ibu ngedekan nih sepuluh ibu. Barang ini soratik malah coplos kalsinasi ngaku sikara ke betul apa maning lari kecut ala Desa apa maning waktu rapat sholat di loncat ora sholat dengar Nabi Muhammad makan aku ya Pak Lurah Ya Allah Pantesan Pak Lurah urung-urung bojo Ketungkul mikiri Negara gedung reja Ternyata Pak Lurah Orang mumat ini Ternyata pahalanya dewek Attafak garusa'atan khairu min alfiro'ati Orang gelem mumat mikir sesaat ini Ketimbang sholat sunnah sewuroka'at Jangan sengagiana masalah gak apa-apa senengnya gusti allah memberikan ujian, niku pirsol sing tujuh kuat imannya orang maka singa masalah nggak usah berkecil hati, Anda niku manusia pilihan kon mumet mikir sesaat artinya kula panjulan setyo niki dipilih oleh gusti allah mereka kuat iman takwane amin allahumma jangan kan mikiri, ngurus negara keturutja Sing luasnya luar biasa dan tanggung jawabnya sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tengu tengu Bu ibu bisa ngertes tengu Bu Tengu kewan semena ciliki kok urib Manak kumanak maning, berarti kan meteng Nenek nih meteng ke sepira gede, buat kakak saya jajal Nah Tenggu kok meteng, berarti kan Nak decoran, berarti kan dua polongan. Napi polongannya kedainya sepiring guling lepuh naraba zaser. Karena ya tak pikir kawit ringi ya. Nanti kamu mana, berarti kan anak tangguh anak tangguh wadon Nek anak tangguh anak tangguh wadon mungkin anak tangguh galau selingkuh deh. Kita pikir bekawi ringi urung ketemu ketemu keibu nyong ulane urung payu payu rapi ya gue kul mikiri itu yang mana ya terpikir ya, na tengukau rib na kelek mana yang Berarti kan mangan nek mangan berarti kan direzeki. Berarti nanti kewan tenguk semenak cilik kebe diparingi rohmat nang gusti. Berarti kita sing diparingi rohmat dielingakan dengan cara kol ini, kula panjang toyo paham. Sinati pesan mau lutin yulatu ala kita lahir datang ke dunia dalam keadaan yang baik maka kelak kondur teman Gusti loh harus dalam keadaan radhiatan radhiyah harus dalam keadaan yang baik takaring dunia dalam keadaan saya kondur harus dalam keadaan bin ol bin salim dengan keadaan yang selamat Berarti antara tekak nanti kondure antara niku kan namanya waktu, niku sing diwastani urip Lah antara teka nanti kondure niki kan golet amal kebiasaan sing apik supaya ketika kita kondur dalam keadaan abik. loh Amin. Kenapa harus mencari amal kebiasaan yang baik? karena fa'iga ja'a ajalluhum la yastag khirunasa atau la yastag zimun namun isteko saat saling manusa Kak bisa tiundur, gak bisa diundur gak bisa dicokna walaupun sesaat namanya pati tekan rati sangka ratinya bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa glokeri jenangan duluan monggo Boleh matur selesai jelinga jelinga jelinga rupus, ya iya <tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Namanya pati tekanirah disangka anak Namanya pati gak pandang bulu Bahkan ternyata namanya pati Akan disesuaikan dengan kebiasaan Sati nadina yang urib nangatunya Simbasan emang siap oh, Nganti akhir hayat orang tobat Tetep antuk kesedot dalam keadaan bergelimang dosa Biasanya senang judi main Dipuntut mati nih pas lagi Rumus togel Tapi sih biasanya ibadah Dipuntutnya karena lagi ngibadah Si biasanya macak Quran Dipuntutnya karena macak Quran Saya senang sholawat Dipuntutnya karena macak sholawat Saya senang zikir Dipuntutnya pas lagi zikir Saya senang tadarus Quran Dipuntutnya karena macak Quran Senang pria lain sholat maka ketika saya itu di Pondok Laki Selata Hajud, sing senang pasal Senin kemis di lagi Puasa. Bahkan sih biasanya ceramah ya mati ini karo. Mati ini karo ceramah, apa ceramah kalau ya karo mati? Mati karo ceramah. Ya, Pixy. Tapi kan emang-emang. Amplapnya orang tetap panik sakit kita semua Sertifikat Renang ora kanggo Ini kok, Pak Ridwan Kamil Buatannya Pak Gubernur Jawa Barat Lu punya sertifikat renang ahli ini udah ngelangi Selipunan gaya bisa Tapi nyatanya Allah merasakan dibunduk di dalam keadaan syahid dan dengan cara tenggelam di sungai buatan sakit sumaya kita sertifikat renang pun boten kanggo artinya apa? khul ini peringatan bagi kita sintesi suken bahkan maaf, -maaf hati salah satu kali pengantikan in nama ahli kubur tuk rotu ala ahli fit dunia itu pengantikan sanes nanti saatis kalau kita ungkapan tiang ada teng alam barzah teng alam kubur itu ternyata diperlihatkan oleh Allah keadaan ahli warisnya tengah alam hari ini Almarhum Mbah Sadiwirya Mbah Salim pun diparingi pirso. keadaan kondisi anak keturunannya maka amat sangat fatal ketika kita haul peringatan tiang ingkang sampun wong wonten. Jujur kita malah maksiat bahkan melakukan dosa Maka emangnya mana anggannya pun hal Dan bagaimana orang tua kita tanggalan barzah Maka kolam panjiran Sidojo hal ini Kita saling mengingatkan bahwa mudah-mudahan Rabu panjenengan Adalah meningkatkan kualitas iman takwa Sehingga tanggalan barzah merekerti Padang jebar kuture Dikabilakan H4D Dipakai akan Allah Amin Allahumma Amin sebab namanya mati tekanya rati sangka ratinya nak bahkan nonton salah satu kali riwayat ada seorang alim sedok meninggal dunia dan ternyata si alim ini dan alam barzah dalam waktu seminggu nih kita ditangleti kali malaikat nakir buatan sakit jawab padahal pihak yang alim ternyata dalam seminggu tidak bisa menjawab pertakunan malaikat nakir, bareng seminggu telah berlalu tapi awak kuis kadung remek kumur kumur ternyata unduk unduk unduk ada cahaya datang cahaya Niki langsungan langsung endika. eh orang alim insya Allah kalau badan jenengan saking siksa api neraka Kita leti, tanggung si alim siapa kowe? aku amal jariah yang jenengan kulo ilmunya panjenengan sing dicalanakan tentang gini dakwah ngajar santri yang jenengan kulo sing bakal dulu jenengan si alim tanya malih lah seminggu semingguis bapak penjut nanggene lewat muna bertekak aring di bae karena kana kulo terhalang sebab kulo botan sakit melepet merigi sebab ini alang dunia jenengan yang alim tapi ternyata delane pemimpin sing salah, maka kula boten saged tulungi panjenengan, maka nembe seminggu kula nembe bisa blodos nyelametaken jenengan. Politik memang bagus tapi jangan sampai kebablasan. Mula kula diceritane kali Kiai kula. Kiai kula salah satu kali menikah alhamdulillah Allah ya raham al bangso larah mbok Kiai Bariski saking kebudan Pedasong. Uh, berarti dari kecepara binangun cilacap alhamdulillah walaupun sama niko pun bukan nonton, pun terasa putra kaliputra mantune saking selopampang darul mutakim 9 tahun asmane pun kusastroineku cerita tunggulung, sengian nonton pondok pesantren yang ternyata sang ini dapat hadiah satu buah mobil, ini cuman kunang LCX, niku mobil kicang Kalau ini kicang kapsul menengutan lama. Dan Pak Kiai Diparingi hadiah, ini Kim buatan Pak Tosarman. Tapi pun tiang ter tengdalem, tengdalem pondok, mensewukus kusupun seneng sangat karena Sang Kiai dapat hadiah mobil dari salah satu Bupati yang sahabat nyalon dan akan menjabat karena sampun dipilih dan akan dilantik. Tapi ternyata walaupun ku seneng sangat putra putri Kiai ini ku apa nisuk niku mobil cara carane ya Jaman seneki mobil Fortuner terbarulah naden. Lagi tilat tilus lus kemudian sang Kiai ini ku ngacak putra putrine sami ziarah tanggine dan ternyata makom niki tinggi sangat lan tere panas niku pas siang karena memang jalannya tangga niku ternyata terbuat dari keramik sehingga tidak ziaroh niku awan-awan persis bersolat duhur tuh. panasnya niku luar biasa dan ketika putra putri nike, niku kiai niku badan akan sang kiai ziarah tangga makul dari tangga ke tangga sandal niku kan dicopot waduh lagi pentere panas luar biasa Gus-gus pun nani nih pun yo, klipikan nih gu. gini puncak ke makong, sangke hitam le. pak, orang nganggo sandal, rasane kebro. Panas ba, panas ba. Sangke langsung jawab. Gue panasin dunia. Esi bisa awakmu kelipikan Panasin neraka, gusiin luar biasa. Maka ke mobil, aja nganti nanguma. Balik naring sing duit. Lebih, lebih panas ya ini matur menghentikan begitu bu Langsung ku sangat Putra putri pakai ini luar biasa Karena memang namanya pondok pesantren ini Betul-betul pur mutlak. Harus rezeki-rezeki yang bersih Mak pagi ngakun tem kan citra pondok pesantren Gara-gara ada maka ini Rumah-rumah Tafid yang hanya mengatasnamakan Pondok Tapi hanya berbentuk rumah saja Sanat ilmunya sang ustad dipertanyakan Karena zuriahnya pun dari sanat keilmunya nggak jelas Najib di mana dan Mondok di mana Tiba-tiba uli bonatur agnia dari si A, si Kemudian kendel ngedekakan rumah Tafid Disebutlah Pondok pesantren akhirnya kejadian insiden yang merusak citra pondok pesantren, akhirnya dikira pondok pesantren senang gamel asusila dan lain sebagainya, miris keadaan. maka kita orang tua nitipakan pondok, ini eh, nitipakan pondok, nitipakan santri, tong pondok yang betul betul kita paham. ini Gus Hasan Masud, Beriko Alhamdulillah dari ulama besar maka sangat ilmunya tentu jelas maka monggo titipkan ke pondok yang memang sanatnya jelas kali kiai kiai kita yang masyhur dan sangat ilmunya tepat orang pemeneko hati-hati karena memang kulapi abah mawon ngantos temu kisah mesti kita lebih mien mondoknya nangendi ngacini karo sapa saya kita singgah siapora itu pasti yang dipertanyakan Saya tidak tersinggung, saya seneng lah Karena berarti saya ceramah harus punya dasar Mbak boleh Masih musuh ke dalam internet Disampai kena Ya maaf, kalau begitu caranya gurunya saya bu Enggih Walaupun sudah mondok Walaupun sudah jadi alumni Ketika memang Apalagi dadimu balik Itu betul-betul harus selalu dikaji ulang mali dievaluasi oleh sang Kyai mulo Alhamdulillah kalau menikul pernah dondon turu diorang ngaji dondon turu tentang daru salam bina mung sekedap Senengnya santri kalongan ngalong <meng> kalian haloh yarham alhamdulillah rahmaqiyahari sofa mereka guruku saking kali itu berwana sobo kalau ngertesi ngaji tentang al amin pabuaran arang kya ikul ibnu mukti saking melangi Jogjakarta alhamdulillah, walaupun saat berikop lo bertemu teng pondok, tapi guru kulo langsung rawuh tanggine Putra mantus saking guru kulo sengin nah, asmani pun Gus Asrori Asri Temanggung adirjo dan tiga tahun tang Darussalam berikop e, putih Temanggung ajeng sembilan tahun tang Darul Mutakin saya Alhamdulillah tuh bisa berikop. Mulai naik Jumat pagi sampai siang saya pengajian saya tolak semua saya nggak ngisi pengajian tapi kalau jumat pagi sampai siang kalau khusus ngaji kitab kali kiai Kulo makanya tak sampunipun batu jumatan biasanya krosolan dalam kiai. atas niku aktivitas kulo maka enjena tindak kupu Kulo tindaknya dinten jumat walaupun mirang suara niku lo lagi ngomong maaf tidak saya terima dan pihak kami manajemen pun jumat niku libur buat nerima tamu. Tentu khusus mengibadah mungkin nanti ceramah Masa mengumaran ibadah Jadi cara jargon nih Bisa ngajar, bisa ngakon Maka <laughs> Alhamdulillah Hari ini kulon dengan Sani Rawuk Wantar dalam Bapak-bapak jam sana Jampang 4 lebih 5 menit Eh, jam 4 kurang 5 menit bu Sejam eh. Begini begini, nendang. Ketika kita mawat siratul mustaqim, niku ada yang karbatil khatif, kayak kilat nyamber lap, langsung tekan suarga Aja minti sih, siapa gue? Mereka adalah orang-orang yang ketika masjidnya dereng adan dia udah wudhu terlebih dahulu. Jadi masjidnya arkatan gue kuradak kuradak tuane moni arep wah terus langsung wudu nene nene niku ngesuk nye, nye. nanggone guna akhirat ngone nyebrang sirotel mustaqim kayak kilat nyamber Ber tekan ujungnya sirotel mustaqim amin amohumah tapi anten si nyebrang sirotel mustaqim pake kendaraan pesawat jet pribadi prinses syahrini lewat kalah Unsasar ini sih pesawatnya mong Indonesia Amerika, Amerika balik maning ke Indonesia. Tapi bagi orang-orang yang ketika goni butu barengi mesjidte adzan, nene nene nene goni-goni. Ya Sukmot Shiratal Mustaqim pakai pesawat jet pribadi. Amin Allahumma. Amin. Mantap apa mantep Sangar wes sangar. Keren ama keren. Numpak pesawat jet Pak Presiden Jokowi baru mesti nang dunia numpak pesawat jet pribadi di akhirat dulu mesti melahantin tukang tandur numpak pesawat jet pribadi di akhirat gara-gara <tik> ngone wudhu barengi azan alhamdu <tik> tapi aneh gune mojirat atau mustaqim numpak sepeda kontel ketagra ketegre ketagra ke gue, nah nanggere sepeda ontel hanya di sirap bapak sadelah hilang rantainya ucul rujinin nengen bani bocor ya gue ngomong ketika ngalam dunia nih masjidnya rampung adang jalan kan nambah wudhu ketika masjidnya rampung adang jalan terus nyempetakan wudhu mangkat sholat di masjid nanti gue ngesuk ngebaksa ke daun tel ya lumayan kena nasi ditumpah lagi soalnya malah anak gue nih mutsiratul mustak jengkerok melayu melayu banget nanti bengek nanti engat nanti ter megah alias nanti pengek sahabat gue ketika masjidnya rampung dan rampung komad masjidnya pun komad jenengan wudu wudhu bertingguli wudhu dan tergesa-gesa melayu ngobrol salat jamaah dan akhiratnya si melayu tapi melayu pun berarti mendama dan mending melayu batikan di tenaga soleh onten goni mojirah mustaqim. Ternyata piambake kerungi soh Rambutnya jambak tang malaikat dilarak diseret tang malaikat sedang nyebrang sirotel mustaqim yang geranya nanti nganti dan nabeti cambak langsung gelundung aring neraka. Sinta nih guh ketika mirang adan sama sekali tidak ada niatan sholat tidak ada niatan berwudu. Nah besok nih mot sirotel mustaqim rambutnya jambak, seret sedang nyebrang sirotel mustaqim. Dan jenengan rencana rencana nih rencana ret nyesut, melayu numpak pit apa numpak pesawat? numpak pesawat? mimpi <tip> rumah jenisnya bengok nganti jam lima ke numpak pesawat <tip> gitu ya, campapat campapat nyong khawatir, bokmasa yang gane bisa nyenjen dengan nyesut gara-gara nyong cermat terus ceramandek mandek-mandek agar malah Gara -gara nah mulanya, eh mulanya, mulanya. Mulanya nek nyong singisot dewe kan, keren-keren nyong si, mulanya emulanya, bulane, bulane nopo po, kulonek teka gasik niku tutu karena nyong mangas kue ora, klu tekanek kasik supaya ngajine dimulai mulai kasik, jermanke ngajine tawa, ini? ki megah jam kali, mudun jam apa kan ngajine dua jam maksud lo ngaten, mula-mula setiap tengah-tengah tang panitia panggitia lu matur bengi 3 jam songo, makin mandat jam 11 kan si fresh batu isa sudah mulai sambutan-sambutan dan sebagainya pembacaan yang Quran kurang, tawasul lajeng nek sore lo nyongin mau gae jam kali makin mudah jam sekawan kan bimbutan kebiasaan lewati waktu sholat laki nek wayah pagi minggah jam 10 Mudun 12 kurang seperepat kan sedangkan suwe versi fresh buatan kebiasaan ngeloncok waktunya sholat Maksud kami begitu Tapi ini beton nopo-nopo, ungkabe wawon Cuma mungkin sakit kangge pembelajaran kita supatos buatan kebiasaan, pengajian-pengajian begini Sampai melewati waktu sholat Maka Alhamdulillah hari ini luar biasa insyaallah Bahasa Timur ya, Bahasa Lim. Hari ini pun dari wonten di ruang anak keturunannya, pedoman manfaat binti punya jiwa seni yang baik, dan mudah-mudahan jiwa seninya akan gusah-mudah, bukan untuk disalahgunakan, tapi insya Allah, muki-muki. Kalau panjang sekarang, tembriki pun tetap akan imane, tetap akan islame, tetap ada panjang nyusul, sehingga manfaat nikah baru, baharidur yang soleh-soleha walaikita ngadulah ibadah, walaikita ngadulah jannah dosa sakat sakit husnul khatimah amin allahumma amin kalau dari waktu mimpin doa wong klo ceramah nikit jalanin buatan sopan masa bocah nyeramai wong tua kan buatan pantes tapi buatan obter niat bang klo niat klo, klo justru tabarukah ngalah barukah belajar ngawas wong ternih kedua jamalikum maka klo klo kanti sungguh kan so tim pulau akhir kirang girong ramah ke hasan mas'kut sepatus deh mengimami doa pengusahaan tinta menikah dalam daerah tabarokah ngalah barokah maka sebasan sangat para masayih mak kiai, bapak kiai pak dewan, pak nurah dan memberikan isim pengusahaan tinta Matur maka turban, maka tersono keluarga. keluargi mudah-mudahan jenang sama ke pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi. Masyaallah, <tik> Masyaallah, tarmin sekedar, namun 2 sampai 3 menit mong seketap. Mari kita mengaminkan pengantin pun titip popok Kyai Hasan Maksud. Semoga saking kalau saya stres dalam akan kita Terima kasih atas kelaparan, perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Osek 6. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.